Barokah 100, barokah dulur di video kali ini memberikan informasi buat para tukang-tukang cara untuk pasang batu. Batu apa Butih, batu hebel lor. biar biar apa ya biar lengketnya lebih kuat lor, ini pakai MU380 untuk cara dan uh, hasilnya nanti saya tunjukkan, jangan kemana-mana like dan subscribe channel saya lor agar bisa bertentang dan tidak lupa saya doakan Semoga para subscribe rezekinya makin lancar. Oke, let's go! Kita tunjukkan uh, cara pemasangannya. Let's go! Ini lor, untuk lemnya lor, mu mortal utama, sein, Goben mu 380 Ini satu sak, dua puluh lima kilo, boyo. Bilang kilo, bisa untuk satu kipik, eh, satu kipik lebih lor. Mari kita mendekat Lur, untuk hasilnya, lur, pakai mortal ground pack ya, atau si orang popol kenceng. Pol, hai, hai, Nanti kita lihat cara pemasangan ini cara untuk masang loh. hasilnya rapi dan kuat kita Pak Pak siapa ini Joni Pak Joni Pak namanya Pak Joni ya Ye. Oh tukang biasa tukang masang ya sudah biasa. Pak. Sudah biasa. Terus ini pakai apa ini? Semen atau pakai apa ini? ini khusus lem bataringan. Oh lem bataringan lur ya. Betul betul. Jadi lebih apa? Lebih murah lebih atau lebih Lebih kuat, kuat ya. Ini lor. caranya begini lur. Cukup diolah-olah sedikit. Bukul -bukul iya. Ini kuat ini loh. Kuat loh. Oh iya Oke okay, ya. Oke okay, sip masuk lur. Itu aja pasang. Masanya mudah Cuma dioles-oles saja Jadi untuk para tukang Ini bisa direkomendasikan lor. Untuk para tukang Bisa pakai Lem Khusus untuk pasang batu rengi, Bata ringan Murah Satu sak bisa untuk sekitar 2 kubik Untuk 2 kubik Asalkan tidak diguak-guak oleh para tukangnya yang ngirit Lur ya, dan hasilnya lebih kuat. Jadi bisa direkomendasikan untuk para tukang lo. Caranya begini Lur cukup dioles-oles, langsung bisa. kelas Mari ora ya ya meneng hujan hmm. dan kurang. 6 gas, 6 gas. Ya. Oke, okay, siap. Nah. Oke lor, deminggalah tadi untuk cara eh, pasang batu ringan atau opo oh bahasannya opo oh batu ringan pakai lem. disamping ngirit juga kuat lor di samping itu juga kuat untuk para tukang-tukang bisa direkomendasikan kuat dan ngirit Oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.